Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Menyetakkan SP di kampus Madrasah. Mas Kemas dalam MTSN Maju Rusa Sakti. Ikuti putarnya. Seluruh ASN Madrasah Negeri 7 Yos Sudarso Selatan melakukan komputer assisted tes indeks Profesionalismo dan moderasi beragama yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia secara online seletak di seluruh Indonesia, Selasa 27 Desember 2022 di titik lokasi Manibu Hulu Selatan. Kepala Madrasah Negeri 7 Hulu Selatan Jamjuri SAG MPDI mengatakan. ASN, MTSN, Jujur, Sungai Selatan dan semua ASN di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia wajib mengikuti CAT IPMB dengan jadwal dan tilok yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan surat edaran dan juknis cat IPMB ASN Kemenang 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenang Republik Indonesia dengan nomor surat P6012-SJ-B.2.2-KP.02.3 Garis Miring 12 Garis Miring 2022 Tertanggal 19 Desember 2022 Kepala Madrasah menerangkan CAT IPMB bertujuan untuk memetakan indeks profesionalisme yang mencakup sendar profesionalitas ASN, kualifikasi, kompetensi, disiplin, dan kinerja Untuk indikator sikap dan perilaku mencakup 5 budaya kerja Kementerian Agama yaitu integritas, profesionalitas, inovasi tanggung jawab dan keteladanan sedangkan indikator moderasi beragama mencakup komitmen kebangsaan toleransi anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi sementara salah satu peserta CAT IPMB yang juga gemar matematika kurniawati SPD saat dikonfirmasi mengaku telah mempersiapkan diri dengan sebaiknya dan juga sudah mengikuti geladi bersih sebelum pelaksanaan CAT babkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh